Asrofil Abiyah wal wala amma ba. Apa kabar para subscriber setia channel Zee Spirit TV? atas kelancaran rezekinya yang barokah. Dan bagi panjenengan yang baru channel ini, jangan lupa untuk Subscribe-nya dan membagikannya ke media sosial apabila apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang lainnya. Dan apabila apa yang saya sampaikan adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangatlah kami butuhkan. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menerangkan tentang surat Al-Fatihah Surat al adalah bagian pembukaan Al-Quran Bagian ini memiliki makna yang sangat penting Ditinjau dari berbagai alasan Yang pertama, merupakan surat yang pertama kali diturunkan secara utuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam karena disebut fitahul kitab atau pembukaan kitab disebut juga penghargaan Al-Quran umul kitab ibu kitab dan umul Quran atau Ibu Al-Qur'an. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda. Demi Tuhan yang nyawaku ada dalam pegangannya. Aku bersumpah bahwa belum ada surat serupa ini di dalam Taurat. Perjanjian lama. Injil, perjanjian baru, kitab Daud Alaihissalam bahkan di dalam Al-Qur'an. Hadis Surat Muslim dan Tirmizi. An-Nasr Alaihissalam salam bahwa Rasulullah shallallahu alaihi bersabda di antara semua surat dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah adalah yang tertinggi dan utama, disebut juga dengan surat Tusi Syifa atau surat penyembuh. Sekarang malah kita mulai dengan sedikit demi sedikit memahami makna dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, berarti bahwa segala bentuk dan macam puja-puji hanyalah untuk Allah SWT hanya untuk Allah Subhanahu wa semata-mata. Ini bukan berarti hanya puja, puji dan ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengandung makna pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Demikian juga terkandung di dalam logika atau alasan mendasar pemujaan Inilah contoh dari kefasihan bahasa Al-Quran. Sesungguhnya segala puja-puji hanya bagi Allah yang menciptakan setiap sosok dan setiap benda. Demikianlah pilar pertama Islam yaitu iman. Terkandung dalam anak kalimat farsa yang ringkas ini. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sama Allah sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Rahayu sagung tumat.